Sayang, aku tahu kita tak banyak bicara. Kau jauh di sana, ku menyimpan tanya. Sayang, aku tahu kita tak banyak bertemu. Namun, hanya kamu yang ada di hati. Jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuang terluka ragu percayalah, sayang aku mau, aku mau kita akan selalu menyatu walau kau. Sayang aku, mau aku juga mau Jangan pernah kau meragu Walau aku jauh, jauh Hatiku untukmu Jangan sampai kau lukai hatiku Rasa lalu di waktu tanpamu, jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Jangan sampai kau lukai hatiku. Aku rasa lalu waktu tanpamu, jangan sampai kau ragukan cintaku. Membuatmu terluka, meragu, meragu, percaya.